kita mengenal akan agama Islam dan kita mempunyai agama yang indah yaitu agama Islam. Karena udah Allah dalam Al-Qur'an Islam. Agama yang sebenarnya yang sejujurnya itu hanya agama Islam. Walaupun banyak agama di Indonesia, namun agama yang sejujurnya adalah agama Islam. Yaitu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ampun rumah, dimana ulun pada siang hari ini dimintakan membacakan manaqib daripada waliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana membaca manaqib itu hukumnya sunnah. Namun apabila kita jadikan nada menjadi wajib kita laksanakan, sampai kapan wajibnya tadi sampai kita bisa melaksanakan nahyu? Jadi ya, nazar itu bukan hanya membaca manaqib wajib puasa pun apa saja yang dijadikan nazar maka hukumnya berubah menjadi wajib. Hendak puasa hari Kamis. Apabila dinadarkan aku bila tanah kina mendapatkan sesuatu ting aku hari Kamis hendak puasa pas kebetulan ditakdirkan Allah dapat terjadi maka wajib puasa hari Kamis tadi boleh kan jadi ganti lawan jumpah, murah. Namun nazarnya Kamis kan boleh diganti ganti, tetap harus hari Kamis karena menyambut hari Kamis. Lain halnya amun nazarnya puasa sehari. Nah itu bebas anak hari apa. Nah itu. Bapak Ibu hadir Rahim, Rahim, Rahim. Almarhum guru kita guru sekumpul, beliau dilahirkan pada malam Arab tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Erang seberang Kota Martapura. Selama di Tunggul Erang, Abah Guru sekumpul tadi iba dilahirkan beliau ada pernah menyusup lawan mamak sidin nah ini kehebatan keanehan, kelainan daripada apa guru sekumpul begitu beliau lahir ke dunia kadang mau menyusuk lawan mamak sidir beliau hanya mau menghisap air liur daripada arifbillah al-haji Abdurrahman rahman atau yang dikenal dengan haji Adu sampai tanyam berapa hari? selama 40 hari nah ini kelainan guru sekumpul beliau 40 hari imbang lahir kada Hakun maminum susu kawitan anak anak bingung kawitan kenapa? kada mau menyusuk ih hey, sekalinya anak menghisap air liur daripada Asyik Abdurrahman beliau pangkat sidin wali juga hanya anak hapun menghisap air liur orang alim makanya semua kita tuh bila ada orang alim datang ke kita berabut kota menyusuk kasat Sunah itu, mengambil berkah supaya pasih, berapa baca nih, supaya berucap bahasa Arab, baca Al-Quran lancar, maka biar bila mau baca kepada lancar timbul kulir akhirnya. Ya lah, orang kulir itu kadang baru berangkat, kadang berkata-kata ada kalanya kadang-kadang memang kata lancar baru kuliah, surah bagi setengah jam ya buntung, bayarnya pas timbul kulir Napa nah, orang lima menit selesai ini setengah jam hanya kalah mejar jasin saja akhirnya timbul kulir nah lalu kayak apa caranya diantaranya meminum meminta bayi barang orang alim dengan niat harapan bukan bayi namulah pintar Allah ta'ala juga namulah pintar tapi batawasul bergah kurang alim nah tapi 6 sirik panjang, 6 sirik itu kada mengerti. Aku jika kada di kademi Banuyuk si anu alam, kada bisa ngaji kan itu, maka kada boleh. Benyuk berarti nama orang pintar. Yalah. Ya kan kita yakin makam maka ke itu itu kada boleh. Kita tawassul lawan Allah alim supaya aku hajat, supaya bisa bakal belajar pintar, urih nama itu. Nang salah itu, bila kita memang salah niat, maka nah, kembali pulang kepada niat, niat pulang itu tujuannya bila niatnya salah, salah tujuan, kita tuh sudah yang zuhur, patrakaat, niatnya asal, salah sudah yang niat, ada salah, aku tuh semua yang zuhur, tadi apa tara tapi niatnya bereser, ada salah, nah itu tujuan maka kembali kepada niat tadi. Jadi abang guru sakumpul hanya menghisap air liur asyik Abdurrahman atau nanti darah adu sampai 40 hari 40 malam ini Kemudian nama selagi kecil Nama abang guru sakumpul atau nama asyik Muhammad Zain ibn Abdul Ghani waktu kecil adalah Kursairi Sejak kecil abah Guru Sakumpul tadi termasuk salah seorang yang mahfuz Yaitu suatu keadaan yang sangat terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan ya? Ini abah Guru Sakumpul. Sangat jarang terjadi kecuali kepada orang-orang pilihan Nah Pak Sidin di diantaranya beliau mulai halus sampai hakil balik beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain diantaranya abah guru sapukul itu ada pernah yang namanya ihtilam. Napa ihtilam? Ihtilam tilam? punya orang ini mimpi ikuk-ikuk nah, <lacht> <lacht> mimpi ikuk-ikuk ada pernah guru sapukul mimpi besar ada pernah Mempahaminan gue akil balik Eh, nah banyak Katanya-tanya sebutin itu Di antara orang perubahan akil balik itu suara berubah Nang asalnya Yang asalnya cempreng harus jadi serak-serak basah Itu di antara ciriknya Yang asalnya kada bisa berbacaran timbul Katunjuk lawan-lawan jenis Itu juga ciri daripada akil balik Bukan hanya mimpi basah Nah Kemudian Al-anim An Al arabah al-arif billah Al-Syeikh al-Faqi Muhammad Zaini bin Abdul Rani Sejak kecil abang ursa kumpul itu selalu berada di samping kedua orang tua beliau Dan nenek beliau yang bernama Salabiah Yang memelihara dengan penuh kasih sayang Namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak, apa guru kumpul tadi sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri? Jadi, abah Guru Sapungboro itu dilajari kewitan panggilan yang pertama ilmu tauhid. Karena maka ilmu tauhid dilulukan karena tauhid itu jaga bahasa rumah pondasinya. Jadi kundas ini perlu kuat ya, ya, ya. Kalau kawhidnya lemah <coughs> Uyuh beribadah Kenapa? Kadar kenal lawan Allah Kadar kenal siapa diri sendiri ya, Kadar kenal apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia Allah menciptakan manusia Wa masyaratul jinnah Wal insa Tujuan Allah menciptakan manusia. Aku cera Allah pada menciptakan Gender manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Namun yang namanya ibadah ini banyak macamnya. Yang dihinggat mengundang tasbih saja, ada. Ada hinggat pangaranya baca Quran saja, ada. Ibadah itu banyak. Tulah memantah Berusaha Liat mau Khusus anak buah Juga ibadah Bada kita Dengan niat mudahan Ada puluhan Raja Kudarukawa Memberi nafah Keluarga Juga ibadah Jangan salah paham Jangan tak sampai Kita itu Ada hendak Berusaha Kenapa Salah paham Aku dah Masalah raja kibisai Tuhan matur Nampaknya aku tulah ke pengajian tidak tulah kamar kamar warnanya malam tulah ke pengajian Supar arak subuh boleh ina mantat yang nampi ini apa mau mantakah aja ya, tidak ya, ya, boleh jadi kesalahan masukar ina bemoan yang satu Allah buka tutup dong ujar nang lagi mana mau nasik ala alam pada koraja nampi ini hahaha ajaian apa salah paham artinya kita yang harus ada juang. Begawi berusaha itu juga ibadah. Jangan salah, Rasulullah berusaha sini Rasulullah itu Pak Bu dulu waktu datang kalau enggak daripada Siti Fatimah. Rasulullah hendak makan, hendak makan karena rumah Fatimah. Begitu datang kalau rumah Siti Fatimah, Rasulullah dalam keadaan lapar. Eh ternyata Sayyidina Hasan dan Husin juga dalam keadaan lapar Rasulullah melihat cucu kelaparan kayak apa? Udah Rasulullah, wahai cucuku Sayyidina Hasan dan Kusir, Silahkan turut dulu kain anak dia mien Supaya kalau anak cucu juga makan Rasulullah nih begawi juga, tadi dia makan puluh malah. Nanti juga orang nambah ya terus kamu udah berduri dan berarti atau nah, salah paham Itu malahnya ilmu parkir ilmu tarau Lain tasawuf Tarau Akhirnya Rasulullah turut berjalan Batamu orang Yahudi orang Yahudi kadang kenal Nah bahwa senyum ini Rasulullah Ujar orangnya -orang Rasulullah Orang Yahudi Ada Kagawi ga Yang Langkawa Mugawi Kalaupun ada aku kita menghidupahnya Kagawi Rasulullah maambil ubah gawian sidin padahal Rasulullah Sri Idul Anbiya wal mursalin pemimpinnya para rasul dan nabi purun sidin maambil ubah. Nah. akhirnya Rasulullah ujar orang Yahudi, "Wahai anak muda, wahai orang tua sini Menghadap maambil ubah sini cipukakan bainuku, sang kali mantibuk sabar yon sabigi kurma upahnya Orang saja yung sabidi kurma akhirnya rasulullah menimba derung saba yung diambil banyak sabidi kurma dua gayung sampai tiga gayung dapat tiga biji kurma sudah bayar manggawi mengambil banyak yang keempat akhirnya tangan rasulullah melambasan derung tadi karena kau lapar sudah akhirnya rasulullah melambasan derung tadi karena lapar sudah akhirnya rasulullah melambasan derung tadi kau hampur derung tadi patah derung kurang yahudi Sariq orang Yahudi, mana orang Yahudi, kenapa? Yang ada Yahudi, maka akhirnya Rasulullah tadi ditampilin Orang, -orang Yahudi, Pak ditampilin Sakit dibia Rasulullah, tapi apa yang Rasulullah? Apa Rasulullah membangas? Biar Rasulullah kalau memang aku salah, wajar orang memang tak Rasulullah, bawa kurma tiga digit Lipah bulik, menjulung lawan Syedina Husin sedikit Syedina Husin sedikit, beliau pun makan sedikit Kurma kali Orang Yahudi tadi telah menampilin Rasulullah tadinya merasa siang gelisah, malam gelisah. Sampai akhirnya tangan orang Yahudi tadi bengkak, aman bekas menampiling pipi Rasulullah, pipi yang paling lembut, yang paling indah, bengkak tangan orang Yahudi tadi. Sampai akhirnya panggil paket, kenapa? Karena guru tangan orang Yahudi tadi bekas menampilin Rasulullah gini jadikannya. akhirnya orang Yahudi tadi karena tangan bangka buruk, paket batak pun siapa orang yang lupa semalam, orang mana batak pun tetangga ujar tetangga wahai kawanku itu semalam Muhammad ditamping oleh sempian adalah muhaknya Muhammad rasulnya orang-orang muslim tak kejur, orang Yahudi tadi Kalian oh. itu orang yang mendengar Muhammad Maka Rasulullah yang orang Yahudi tadi mencari Mana orangnya, mana orang yang mendengar Muhammad Anda meminta maaf Takut karena tangan bengkak Tadi itu pas menampilin Rasulullah Akhirnya orang Yahudi tadi mencari Rasulullah Sampai bertemu yang Muhammad Aku minta maaf Karena dulu pernah menampilin engkau Sudah Rasulullah, aku maafkan Kenapa apa-apa tapi Wahai Muhammad ada seperti lagi masalah. Nih tanganku pakai buruk tangan nampilin Rasulullah. Mangat ujar Rasulullah. Ambil ke itu sini. Mana tangannya yang mangat. Akhirnya disentuh oleh Rasulullah. Dipegang jempolnya <coughs> busuk tangan orang Yahudi tadi Andak bagiannya nang sambung. Di antara bisa Rasulullah bisa menyembuhkan orang mangderi ini tangan orang Yahudi nampak tadi Tak sambung beresah pulih kayak sedia kala sampai-sampai orang Yahudi tadi langsung mengucapkan dua kalimat syahadat <tik> asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini Hib hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa di ya antara hibahan sidik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kembali kita jadi tadi abah guru sekumpul beliau belajar tauhid belajar akhlak siapa pemulaan belajar abah dan mamah sidin kenapa mah belajar akhlak ujar imam hasanul basri radhiyallahu anhu man la adabalah la ilmanah pentingnya belajar akhlak nih man la adabalah bareng siapa orang yang nah -nah. enggak ada berisi adab ada ada berisi perilaku yang baik la ilma harus secara hakikat ngajar Imam Hasan al Basri orang itu ada petisi ilmu dalam kehidupannya biar tak kurang tinggi sampai ke tapi kalau ada beradab hal ada reform ilmi ilmu tak Imam Hasan al Basri orang itu ada ilmu biar ngulang kayak kataan ayam lalu dia terperang dingas dingus dingas ada beradab nih nilainya tetap kayak orang nangkada ada di ilmu. Ini pentingnya kita belajar ilmu akhlak kan? ya, pentingnya belajar akhlak supaya napa ini ilmu itu adab itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Makanya dari ilmu Hasan Basri kurang tuh ada begitu ilmu biar orangnya biar orang ilmunya tinggi tapi kadang-kadang parah kan? itu seperti itu. Nang kedua, waman lah saudara Ucapan Imam Hasan al Basri barangsiapa orangnya non ada penyabar la di maka orang itu pada tak agama baginya Orangnya sedikit-sedikit mengumumai penyaringan tidak bisa bersabar. Eh nah, Rasulullah contoh tadi Rasulullah ya, sabar nasidin kita pilih orang ada bapak orang kita maaf dimakan bahkan tangan orang banyak yang garing, yang sakit, yang buruk disembuhkan Berkat Rasulullah, sembuh tangan tadi. Menbita, orang tadi. Mungkin ada orang yang suaminya sakit, maya ada dalam aromat atau dari nikah bah, nyaman benar. Menembus bahasa dari kaluanya, <tyautres guitar llamadoberish> <ty> Amin boleh. Hahaha. Bukan kaluanya, tahu kan haruanya kata orang, tidak tahu. Amin tahu banyak. Eh, tahu <ty patrioticano> juga. Nah, amin dulat itu bahasa susun paham <laughs> Jika bahasa eh, bahasa lainnya ya, marahnya tahu. Nah, itu. Bahasa kasar kalau amin dulat. <laughs> di mana ada kamusnya? Ada Kamus, eh? kamus khusus bahasa Galuh bahasa berdiri. Hanya orang-orang Galuh yang kan tahu. Kenapa yang orang Galuh tahu bahasa ini <laughs> Di antaranya di ya, amin dulat tadi. <laughs> bila ada orang-orang ada tahu bahasa banyak ya itu tadi bahasa luar ini ya, ada kampusnya tapi kan ada orang kedua yang lepasan kampus itu nah. nah. kemudian dari imam Hasan al-basri waman la war'a lahu la zulfa, lahu barang siapa nang kada war'a dalam hidupnya lain warak lah warak anak barisnya di atas, lain di bawah, bawah warak salah berhis. dalam <gul> <mukaus> kehidupan <mukaus> maka orang itu pada di tempat di sisi Allah Subhanahu wa Taala Apa arti warak? Warak itu ialah meninggalkan kawin yang haram dan meninggalkan gabian atau makanan yang barak marahnya, untuk memilih orang manggil pada kata belum halal lagi itu paling nyaman dan di pinggir jalan siapa ampunnya aja pun tanah tanah siapa? tanah jalan tanah bero itu suhaib nah kecuali itu padah lawan ampunnya hanya berubah menjadi halal Nah ini kuara mudah kita kalau mengamalkan Karena berat amal ibadah kita di lawan Allah Kalau pada bimbingan daripada Allah Berat Walaupun jauhiannya mudah Tapi kalau Allah tutup hatinya untuk beribadah Tata jauhiannya berat Yalah, Tersenyum, tak besam, tak melawan orang Nyaman kada Nyaman, mengudal kada Bertanya-bertanya, mau ngerti, mau nggak terlibat di tapi kalau Allah tutup hatinya untuk bertutup, tak boleh, tetap beda, sampai-sampai kurung pernah mendengar di antara pemerintah, kawanannya. Nggak baju, belum ada tak orang itu, matanya tak boleh rugi, dia boleh ini. karena maka rugi boleh ini, juga nih ada boleh ini. Ternyata tak ada tuh orangnya itu tuh, ya ada tuh orangnya biar kita ngomori ya, ini ya. nah, itu hanya naik hanya ekspresimu hanya Nah, ada Orang suara orang apa? Aku Maka rugi kita Padahal kadang ada ruginya tak ngomori itu. Ya, Para Rasulullah kurang senyum itu adalah cela. Senyum adalah ibadah. Ayo, orangnya ibadah, cuman sambil kurang pas samping. Orang itu terus. dilihat lihat itu ada RN-nya. Kurang ada RN-nya kan tak boleh. Tu pulang menentuhannya ke arah pulang. Nah, itu tuh. Terakhir di antara daripada keibahatan ramah daripada abang guru sapunkul. Para mahasiswi itu banyak banyak orang, sehingga guru sepukul cuma di antaranya pernah satu cerita orang. Guru ini lagi berurut, jadi berurut. Guru kumpul tadi di antara pejabat yang termasuk aramah, anak hebat. Guru lagi berurut, tiba-tiba datang tamu, ujar tamu, ada kabah. Yaudah mengurut, tapi ayah ini mengurut. Kenapa? Aku menjeluk ya, orang yang sampai 6 kali. tadi, Anda memberi apa hadiah. Ayah, yuk masuk. Masuk. tamu tadi. libah masuk. Ya, kalau berusaha kumpulan kongur, apa hadiah. Anak-anak hey, ini. Ini nah. Ulu, anda memberi apa hadiah. Nang ini nah, hadiahnya. Tahan geser, pia, kupa, ke sempian, lupa keurut. Ujar kamu tadi, eh, eh, tadi maaf, eh, enggak kan. Jadi tadi ada urut. Tumpang urut. Tumpang urut ini urut, harus abang urut tadi sampai tuntung. Begitu tuntung abang guru tadi mengurut. Ujar abang urut, ini tumpang urut rupanya. Rupanya, aku enggak tahu isinya, makanya. Cuma ini tamu tahun 2006 tadi upahnya tahan bersen, sampingnya tukang urut, upahnya. Tukang urut, lihat? Buruh pada mamuga. Tukang urut pada mamuga, pulih ke rumah tukang urut. Bayar mambuli, pulih ke rumah. Tukang urut tadi mamuga. Sakalinya amplop tadi isinya duit lima juta rupiah. Hah? Ayo? Tukang urut, aku rehing. Hey. Ibu mau upah mau tukang urut upahnya lima juta Heh. siapa ada yang sanggup mau upah tukang urut lima juta biar bosnya sanggup jual, ya lah, dia sanggup memberi tukang urut duit lima juta padahal abah sudah tahu, karena mungkin abah sudah tahu kenapa lain nilai yang berharga, karena mungkin abah memberi upah tukang urut menghitung, kan? toh nanti sebenin sudah tahu isinya tadi bahwa seni itu barang yang bernilai ayo lima juta tukang urut eh hmm, itu baik. jadi tukang urut pulang subi sudah lima <laughs> juta sekali lima urut kurang ini diantara kehidupan abah nurusak, tukang urut tadi bulik kalau maku rubah, abah salah pihak hak tuluknya salah jurong apa aja abah, kosongkah enggak ada baik banyak banget enggak apa ini apa duitnya lima juta, abah gak salah tapi yang jurung, enggak ada itu sesuai daripada amanah kurang nama balik tadi kesempian upah berurut bahaya orang kulit ampli karena itu amanah daripada kamu tadi upah kesempian berurut nah ini diantara kehebatan abang bursa kumpul banyak lagi kehebatan kehebatan abang bursa kumpul karena waktu sudah jam 3 mungkin ini saja yang bisa belum sampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita seluruh mudah-mudahan dengan Ampun segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dan dosa-dosa orang tua kita serta dosa guru-guru kita dan mudah-mudahan dengan berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kita kalamin taridza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah <coughs> <coughs>